Ok guys, Assalamualaikum Salam PKPB Hari ini pada um, Pada 14 Oktober Kita telah melaksanakan Selangor, Kuala Lumpur Putrajaya maybe terserah aku Dah laksanakan PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat So, ini adalah Hari, apa Timer yang cantik Yang sesuai lah untuk kita buat Video Buat hobi-hobi kita kat rumah ni So, aku minat buat video Just record lah <laughs> So, hari ni aku nak satu pengalaman aku Semasa aku Mula-mula sekali buat YouTube Aku buat 2016 So, Buat suka-suka Tak ada pun naik Sampai sekarang Aku tak naik Sampai sekarang aku Tak dapat payment kan So Kita cuba mengejar Impian Ok macam ni Waktu aku mula-mula Buat YouTube tu Aku buat short film Tajuk dia Giovanna Sekolah um, Lepas tu aku Aku upload klip dia je Giovanna Sekolah of course lah dia Cerita tentang Agak-agak Tasar -agak Macam fighting gaduh-gaduh kan so aku upload dia punya clip waktu dia gaduh tu dengan clip disak rokok clip bagi dada syuting semua aku bawa kat sekolah ah, tentu dah jenam kan buat kat sekolah tak fikir apa tak pundang-undang dengan pakai baju ada rencana sekolah semua kan aku upload lepas 2 hari tiba tiba cikgu panggil aku dekat tapak perhimpunan aku rasa macam tak ada salah apa-apa naik tapak perhimpunan Aku kena tampong cikgu aku uh. yeah. Lepas tu dia bawa aku Pergi masuk ke dalam bilik seni Bilik seni tu belakang Belakang pentas ya. Then Dia tanya aku macam-macam Dia marah aku Tanya macam kenapa kau buat Video ni semua ni. Kan? Dia cakap yang dadah tu betul-betul Dia cakap aku guna rokok betul Padahal dadah tu Just aku guna apa ya? Oh aku bawa gula daripada rumah Aku bawa gula aku tak dalam paket besar ni ya. Lepas tu um, Rokok tu aku bawa pakai kertas Lepas tu aku balut guna kertas kalau orange. eh kalau Macam tu lah Lagi kemudian Yalah semua benda tu bukan benda betul Benda fake kan Sebab kita masih tahu lagi undang-undang Takkan nak bawa rokok betul-betul pergi sekolah Silap aku, aku tak tanya Sekolah boleh ke tidak Aku nak jalankan shooting kat sekolah uh, Itu yang menyebabkan jadi Krisis sikit lah Lepas tu <coughs> Okay, inilah bermula detiknya Aku jadi satu kes besar kat sekolah Esoknya, Polis um, Jabatan Pendidikan Dengan PPD datang sekolah panggil aku then polis pakai okay, cikgu aku aku ada seorang cikgu yang agak tak suka dengan aku so dia dia dah siap ambilkan satu borang borang sekolah kawalan aku tak tahu sekolah kawalan lebih sekolah jubana ke dia dah siap tuliskan nama aku semua dengan geng-geng aku lepas tu polis datang then polis polis dengan jabatan pendidikan buat orang kata buat rumusan tuliskan semua apa kes-kes aku yang aku buat sekolah tu kan dan Jelas the polis ni cekap apa kena tahu dia cakap tu bukan kesalahan Itu talent setiap guru setiap-setiap aku semua malu ah malu kemalung besar kan. tuah pengalaman aku yang agak mendewasa kan aku orang-orang orang kata pengalaman yang mendewasakan kita itu adalah first time aku buat short film Just recording guna handphone Lenovo Yang harga rm ringgit. Tak ada lighting Tak ada microphone Dia yeah, semua sound daripada dalam phone tu Dan editing sampah Aku dah upload Kemudian ah ini yang aku menyebabkan aku tak boleh nak tengok balik Cikgu aku delete <coughs> Footage tu cikgu aku delete Delete daripada YouTube The format phone aku dan kosong Aku tak ada Tak ada memori sampai sekarang Tak ada Kenangan lah Yang tu agak sedih ke lah Okay Jangan lupa subscribe Like, comment dan share